Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman, di channel Gitar Yang sekarang lagi-lagi nggak -lagi ngomongin Gitar Kenapa? Karena gue sekarang mau main Wild Rift lagi Sorry banget, sorry banget ini sekarang gue lagi turun lagi nih ke Gold 4 ya Padahal kemarin udah naik Gold 3 Sekarang gue tahu nih gimana caranya buat naik ke Gold 3 pakai hero apa? Yanto <laughs> Nah, yang buat belum tahu Yanto itu siapa? ya Ini tuh, ya Yasuo Gila, pertama kali nih pertama kali gue pakai ranked nih gabung kayaknya fix kalah sih kayaknya fix kalah, ulos <laughs> boys langsung aja di pick ya. Nah ini uh, run sama mastery gue, eh run sama master lagi. Emang pc. Ini run sama item build gue dan spellnya juga ignite ya. Yang ini gue ganti dulu ignite, boom. Di sini gue harusnya mid sih, jadi gue lawan sih. Nah buat yang belum tahu ini ya Sue itu hero assassin fighter ya bisa dibilang fisikal juga. Jadi skill satunya tuh kalau nge-stack 2 kali jadi dia tuh ngeluarin pedang dulu set. Habis itu bisa lagi nanti set. Habis itu nanti skill ketiga dari ya skill satunya tuh bisa angin puyuh itu Nah, ini bisa dikombuin sama skill 3-nya. Skill 3-nya tuh ngedas-ngedas ke minion atau target ya. Tapi nggak bisa ke target yang sama dalam waktu yang dekat Nah, kalau digabungin skill 3 sama skill satunya, pas skill 3 terus skill 1, itu tuh nanti akan muter di daerah Yasuo-nya. Jadi angin puyuhnya tuh di sekitar Yasuo-nya ibarat Jadi lo habis maju angin puyuhnya di Yasuo. Boom. Nah, kenapa sih harus ada angin puyuh? Kenapa sih harus ada skill knock up? Karena nanti gabung sama ultinya ya. Itu ultinya tuh kalau setiap ada yang knock up, nanti dia tuh akan teleport tiba-tiba ke yang daerah knock up terus habis itu ngedemek semuanya gitu. Nah, ini nih hero yang cukup Uh, perlu mekanik tinggi ya bisa dibilang yang gue mungkin nggak akan bisa sebenarnya tapi di sini gua akan for fun aja for fun aja. Nah skill 2 duanya ya gampang itu cuman windshield doang yang ngasih perisai dimana semua projectile tuh nggak bisa masuk. Let's go. <laughs> Aduh gue ngerasa nggak tahu kenapa gue bakal kalah sih langsung. Oke okay. gua atur atur dulu sebentar biar my enak way. ya. Boom. Gua harusnya lawan si Zed. Nah, gua juga nggak tahu sih gua bakal menang lawan Zed apa enggak. Ini mungkin skill match up ya. Yang witches gua kayaknya fix kalah skill match up. Oops. Waduh. Hasagi gua aja udah miss anjing anjing. ya gue main save dulu aja lah. Nah nanti kalau di laning itu digabungin sama skill 3 juga guys combo kombonya tuh kayak kayak gini terus nanti dia mundur bisa juga untuk maju lagi terus skill lagi tuh nah, dia kecicil tuh kalau misalnya tadi ada dekat gua giniin wah kena lumayan udaranya langsung segitu anjir oh no buat kabur lagi. up, uh. uh. wah kena lagi anjing. tenang, tenang, tenang, tenang. gila ya. jangan lupa juga sambil farming lo guys, ini nggak boleh apa namanya terbuang percuma skill-skillnya. <laughs> gua nggak tahu ini cara main yang benar ya su apa makanya asu apa enggak ya. Ini gue bener-bener cuman nge-save aja. Oh, pasti dia mau pakai Yang namanya Shuriken ya. Aduh gak kenal lagi. Oh iya gue lupa ngasih tahu pasifnya Yasuo. Itu kalau ada bar di bawahnya tuh ya. Kita kan hero nya gak pakai mana ya. Jadi diganti sama bar shield itu tuh. Nah kalau itu penuh. Gue gak akan kena damage free. Tapi sekali doang. Oh shit. Ayo, ayo, ayo bisa, bisa yuk. Bu, yo wah yang bawahnya, bawahnya hati-hati cuy, bawahnya hati-hati cuy. Serapin, oke, okay, oke, okay. serapin gak mati harusnya. Oops. Yo, itu tuh. Wah. Oops. Gila. Nyaris. Cuman ini wah nggak bisa cuy, nggak bisa. Belum bisa. Oh, ada ada lisin, ada lisin. Bisa gua knock up langsung. <laughs> gua lupa ngasih tahu juga, guys. Kolo skillnya Yasuo yang ulti itu knock apa gak cuma kita doang yang bisa pakai gitu loh Musuh knock kayak kayak hero uh, lisin ulti, alistar Q, Blitzcrank yang skill 3 Itu bisa langsung di ulti sama Yasuo tanpa pakai Q kita Tanpa pakai skill 1 Boom gila itu bagus banget tadi Lisin najis, najis banget itu emang Wuh That's what I'm talking about Wah, gak bisa kabur dia Yah, gue belum ada jadi Oke, gak apa-apa Gue masih ignite Gue pasti pakai ignite <laughs> Gila, surprisingly Gue pake solo 2-0 awal-awal aja Eh, ngapain gue hasil, apaan? Nah, lo uh, Tips pakai Yasuo, lo harus merhatiin Creep mana aja yang udah lo pakai E-nya ya Karena lo bisa maju-mundur di sini. gue harus bisa maju mundur dan lu harus tahu oh gue ke minion ini nanti nextnya oh gue ke minion itu nextnya kayak gitu perbedaannya su dimit sama di pc juga kelihatan dari jumlah minionnya guys jadi kayak jumlah minionnya kan berkurang jadi maju mundur ya juga berkurang guys. soalnya pilihannya jadi dikit Wih. sumpah kalau masuk tuh tadi skill apa? Hurricane gua gua langsung ulti yang, Ayo Lisin. Lisin apakah mau tendang? Yoi. <laughs> itu itu gua nggak tahu tadi ulti dari skill apa sumpah. Skill siapa yang knock up ya? Kamil Oh iya Kamil juga knock up skillnya anjir. Kan skill 3-nya kalau kena stun-nya kena knock up. Kayaknya ya, gila 3-0 gak? Yanto, Yanto Mamen, udah ada balik dulu, balik dulu, balik dulu. Item dulu, item. Gue udah rekayang jangka 4 kill dari tim 3-nya gue dong. Gue, wah ini hoki kill padahal dari kemarin gue kayak aduh, kayaknya ya subuh gak bisa deh. Oh, shit. Huh, wah aku jadi nggak bisa kabur, tenang please. The Pombo istri Wah, <laughs> ngerti lagi. LOL katanya. Ya gimana ya? Soalnya emang ya semua tuh nggak nggak individual banget sebenarnya. Kaliannya aja yang terlalu... Mau individual bisa montek-montek ya anjir. Oh, Alia slain. On my way. Lu kenal lagi. On my way. Oke, okay. gua gue belum tahu sih mau ngapain itu referral bakal bakal akan di spawn di mid ya atau udah di spawn. Sini sih ya pasti hancurin Meta aja. Gua masih belum jang apa namanya ngegeng ngegeng juga. Karena lagi menang banget di mid ya sekalian gitu gua pikir. Nah sekarang gua akan ngegeng. Gua akan ngegeng. Kui, kui, kui, kui, kui, kui, kui. Siapin dulu satu. Kui, kui, kui, kui. Ada yang bisa gue Ada yang bisa gue langsung? Gak bisa ya Woo! Aduh Gue udah keburu mati tuh Kalau bisa sekali lagi gue Q yang angin Aduh gua masih bisa selamat aja Mungkin gue masih bisa bunuh Wih Kamil Itu Kamil support Wah iya ya serapinnya top camila support iya iya iya gua jadi inget zaman dulu PC gue main kami support. Jadi gua tuh dulu emang semua hero gue supportin guys. Apapun yang emang bisa disupportin gue supportin. <tongan> Koi koi, ya ini sih juga. udah udah nggak mungkin ya kalau ke bawah ya. Gue mendingan ke mid. Wuie wow, gue udah jadi. Kayaknya satu wave gue balik dulu for the sake of getting item ya ibarat. Apa nggak apa? Koi koi koi. Sabar sabar. Kita mainnya tuh tenang. Item jadi baru berani. Eh itu ngapain? ngapain? <laughs> gue melihat ada. Aduh ngelek lagi. Tuh gue nggak bisa skill 3 aja. Dia ya, lag gue Aduh, gua gua. Oke, okay, oke. Okay, okay. Tadi ngelak, sorry, sorry. Mungkin ada yang udah knock out tadi tuh, cuman gua nggak nggak lihat gara-gara eh Gara-gara ngalih. Oh, gua kena. Shit. Oh, mati. Yang penting anjing. Ayo, sekali lagi. Hmm. Oh, nggak kena, nggak apa-apa. <laughs> itu, itu ngapain gua anjing? Sebenarnya orang nggak terlalu jelas yang tadi itu ya, jahil. Ya, Numbah ini nggak scripted, nggak ini sangat-sangat tidak scripted guys. Gua aja nggak tahu tadi waktu sebelum konten gua mau main apa ya. Tapi di sini tiba-tiba ah Yanto aja. Eh menang anjing. Pakaian ini namanya keajaiban. Oh lah, gila gila langsung let's go, let's go push mid, push mid. Aduh. Duh. Nah udah biarin aja mereka berantem. Wah, ngelak-ngelaklah ng Mas. Eh, udah free mid ini anjing ngapain? Hah? Lu mau ini? <laughs> lu mau ulti apa jinn gue wow. gua barrier anjing oh ini ya ii mau kesini nih mau kesini nih oh udah udah sip eh, ngapain orang Wah oh, yang dapatnya share upin dong anjing nggak apa, apa Kita tuh tim fight guys ya, bukan soal kill di sini. Woi, mana siapa lagi yang mau? Oke, okay, nggak jadi, gak, gak jadi, Gak jadi. <laughs> sorry sorry sorry. Anjir skill 3 gue pikir skill 3 skill satu gue kena, Gak kena ternyata. Sorry sorry tadi gerakan cukup banget. Let's go again, let's go again. Kita bisa lihat di sini lisinnya sih. Ya sebenarnya lisin yang carry sih. Gue cuman follow up doang aja. Coba gue ya. Coba gue di sini mau ide-ide ya. Woo! Woo! Woo! Uh, double kill, double kill, double kill. Oh shit! This is hianto the father. <laughs> anjir gua serang banget. Gua gak nyangka gua bisa mainnya semuanya di sini anjir. Walaupun gak terlalu jago ya sebenarnya, cuman gak, gak gimana gitu loh, gak beban anjir. Aduh aduh aduh aduh aduh. aduh gua mati karena turret sorry. <laughs> di sini jauh banget. Udah-udah menang menang menang. It's easy. Oh bentar lagi bentar lagi. Nah, sembari gue mau jalan kalian juga Ini gue buka lihat ya itu itemnya tuh ya Tadi gue phantom dancer, IE, dead, terus death dance Ya udah pasti ini buat damage semua ya kritikal kritikal sama uh, Damage juga tuh yang si death dance -nya. Pokoknya semua damage Disini lu Disini lu Aduh gak kena anjing Hah, mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Gila banyak proyektil lo yang kena barrier anjing. Nah, ini gue butuh stack ini dong. gue butuh stack dulu nih. Aduh, gua enggak dikasih stack anjir. di dimati-matian sama teman gua. Ups. Dam dam Gua nyari health sama nyari stack dulu. Wah ini sih gua harus.. Wah gua harus push lain lain sih, gua harus push lain lain sih Ini nih nih Master Yi nih Woy Master Yi hey. Wuuu Nyaris Salah gua Q nya Gua malah ke belakang eh ke depan anjir Padahal Z tuh udah pasti ke belakang tunggu gue cari health dulu, gak bohong gue. Oke, okay, oke. Okay. Sedikit ada health, sedikit ada health. habis ini gue guardian angel, tenang, gak mati-mati. Aduh, gak dapet. <laughs> Mana lagi, ayo, yang mau. yang mau datang, yang mau mati, yuk. apa insetnya? Oh gila dia balik lagi ke arah ya, boleh juga. Uh, <laughs> pukul-pukulan sama gue kalah hajing, gokil gokil. Uh, ayo cari health cari health Yo, Tenang tenang tenang. The lifestyle is real, the lifestyle is real. Gila penuh lagi kan darah gue. Gang, ini harus push lane lain sih biar menang nih. Udah-udah cukup cukup main-mainnya. Hmm. hmm. Mau ngapain? Mau ngapain? Kui kui kui yang penting tuh main tim guys walaupun lo pakai yang assassin assassin lo juga tetap harus main tim aja mana nih Z nya dikejar dong kenapa nggak kita topnya aja nih Hah? apa ini uh hampir aja sial sial sial sial tenang tenang nggak usah pakai kss dulu santuy uh oh, ada red bentar ya Anjing diambil sama sih. Lisin anjing. Tenang, tenang, barrier. Gila, gila, gila, gila dimenangin dong. Oke, oke, gue ternyata boleh juga ya. Masih bisa survive ya walaupun gak ada flexi move yang kayak gimana-gimana. Ya masih gold juga sih. Anjir gue VIP pakai Yanto ini gue juga gak nyangka, sumpah sumpah Hoki banget ini, hoki banget, hoki banget Parah parah parah Coba liat damage dealt, masa gue Gue paling gede damage dealt nya, gila gila gila Remontek isnya Hah lu mau belah lu, ha lu mau goblah? anjas, Gila gue, hahaha <laughs> masih gak percaya Ini Yasuo ini hero termasuk yang paling susah loh, maksudnya dalam arti tuh mekaniknya tuh cara ngedamage nya, cara survive-nya, cara farming-nya, cara menangin game pake yasuo itu juga susah Tapi, ya gimana ya? Hoki? Bukan bakat ya, tapi hoki ya gimana? Oke guys, jadi ini adalah sekian ya dari konten Wild Thrive gue kali ini Mohon maaf kurang lebihnya, sampai jumpa di next video Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Gue Irman, keep rocking headbanging, cabut dulu x forever, jangan jangan Jangan lupa beli xk official ya ini ini udah produk lama sih tapi ada produk baru yang lebih keren langsung aja dicek ada promo boom yasuo men <tell>